Ketemu Saya tidak terima selaku advokat. Kita menurut undang-undang advokat adalah aparat penegak hukum yang sama dan sebanding dengan mereka semua. Betul. Betul. Betul. Eh, saya tidak terima ketua klien kami menyampaikan kenapa memakai advokat? Betul. Kenapa tidak diselesaikan dengan kita saja? Betul. Betul. Betul. Hah? Saya sebagai advokat sudah menyampaikan dari ya, awal saya membangun komunikasi. yang memang posisinya sama di hadapan hukum sebagai aparat penegak hukum, nah, betul? Betul. Betul. betul? Terus terang betul. ini betul. saya sampaikan betul. kepada hal yang umum. Bawah ini tidak terjadi hanya sekali dua kali. Kami sebagai pengacara sering kali klien kami diintervensi. Polri tidak profesional. Klaim di klaim kami, ah? Klien kami diintervensi, kemudian dengan cara-cara menekan. Sehingga kami sebagai advokat, diputus kuasa hukumnya. Hah? Hmm. Apa kurang? Bukan. Hmm. Apa kurang? Apa Gaji negara apa kurang? Apa tuh, Ini. Hmm. Saya terus terang mendapatkan ya, kuasa hukum 40 juta rupiah. Ini silahkan ambil semua. Ambil semua. tingkir taruh taruh taruh taruh taruh taruh taruh taruh taruh taruh taruh Sementara kembalikan, kembalikan. Diam, diam. Dia. Ya. Itu lagi Mas kasih man. Ya, ya. Dia, Kami Selalu dia, menghargai. Diam, diam. Kembalikan ya. komunikasi. Tapi dalam hal ini kami kecewa, ya? Wuh. Kalau kami sebagai advokat mau menciptakan sistem juga, ya kepada masyarakat, kami ciptakan orang-orang LSM, kumpulkan kumpulan-kumpulan masyarakat, wartawan dan lain sebagainya.